alam listrik bosku nah ini yang kita tunggu-tunggu bosku ya yang kita tunggu-tunggu yang stoknya biar segera ready di jawa timur ini volta 401 cuman saya infokan ini masih kita belum bahas yang masalah suap-suap baterai bosku ya soalnya kan untuk suap baterai kan masih belum ada di jawa timur yang masih berjalan kan kalau enggak salah di daerah sekitaran Jabodetabek itu sudah ada pakai aplikasinya loginnya lewat Volta lewat aplikasi Volta download di playstore daftar nanti kalau ingin mengetahui posisi unit posisi web baterainya seperti kayak tabung LPG gitu habis tinggal tukar itu di SGP juga dulu SGB nah untuk masuk ke akun sgp nya itu harus login ke harus login pakai yang nomor yang sudah didaftarkan di Akun Volta tadi bosku ya, di aplikasi Volta. Nah mungkin saya nggak terlalu panjang lebar membahas soal itu, soalnya kan ini kan kita belum tersedia fasilitas di Jawa Timur untuk sebuah baterainya. Mungkin langsung lanjut aja ke mulas unitnya ini bosku ya. Volta 401. Ini harganya sendiri, OTR-nya bosku di Jawa Timur itu sekitar 16 setengah UTR-nya 16 setengah UTR-nya sekitar 16 setengah cuman ya ini tadi bosku apa namanya untuk charger itu belum termasuk harga charger bosku ya soalnya kan ini kan memang voltan luarkan sistem swap cuman kan bagi ingin yang memiliki chargernya untuk ngecas -charge sendiri di rumah itu harus beli chargernya sendiri lah untuk chargernya sendiri bisa dibeli di Blipli official Volta, Bosku ya. Harganya sekitar 650. Cuman kalau misalkan ada order yang sekalian untuk pembelian chargernya ke apa silakan monggo. Untuk pembelian Bosku sendiri monggo. Jadi untuk pembelian unit dan chargernya kalau untuk Volta 401 ini memang terpisah, Bosku. Terpisah. Nah, untuk chargernya bisa beli di Blipli. Nah, untuk unitnya ini sendiri dengan kondisi seperti ini tanpa charger on jawa timur 16 16.5 nah langsung lanjut kita ngulas bosku ya spesifikasinya bosku ya spesifikasinya dia udah menggunakan BLDC yang 1500 watt nah untuk baterainya dia ini bosku yang menarik baterainya baterainya untuk volta ini sudah pakai lipolimer lipo 4 bosku lipolimer itu kapasitasnya 60 volt 23A terus ini saya singgung sedikit kalau misalkan ada pertanyaan mas bedanya lipolimer sama litium nanti akan kita ulas di video-video berikutnya bosku ya. tidak untuk saat ini soalnya ini saya akan mengulas ini dulu bosku 401 nah terus beban angkutnya bosku ini diklaim pabrik itu sampai 200 kilo. nah diklaim pabrik 200 kilo. dengan asumsi mungkin dengan beban 200 kg voltam 401 ini bisa sampai kecepatan 55 kg per jam jarak tempuhnya juga pakai asumsi 200 kilo, 55 km nah mungkin kalau jarak tempuh apa itu bebannya nggak sampai segitu mungkin kecepatan bisa lebih dari 55 km per jam bosku ya nah terus lanjut untuk fitur-fiturnya bosku untuk ban bosku ya bannya dia udah pakai yang ring 12 sama kayak motor ya bosku ya? asalnya kemarin kan ada pertanyaan mas ini banyak kok kecil mas motor listrik banyak kok kecil yang ukuran 10 in nah itu mereka yang ditakutkan itu banyak enggak ada di stok di semua toko nah kalau ini sudah pakai ring 12 jadi aman planet ban pun jual kita lanjut untuk remnya dia sudah pakai disc brake disc brake, disc brake, disc brake yang depan yang belakang sama juga pakai disc brake depan belakang untuk, penger untuk sistem pengeremannya Nah selanjutnya untuk fitur-fiturnya bosku Kita lihat bosku ya Ini sama aja Nah ini menariknya dia ada tombol P parking brake Nah ini sama kayak starter motor Jadi aman ketika boncengan ada kecil di sini Ini dikas nggak jalan Nah kalau misalkan parking brake-nya ini saya tekan Nah ini mau jalan bosku Ini kalau misalkan kecepatan 3 lah ini bisa sampai 71 km per jam Tapi ini tanpa beban kan bosku ini 71 tanpa beban, 71 km per jam itu tanpa beban. Nah, karena kita, karena pabrik, cuman bilang 55 km per jam, itu dengan asumsi beban 200 kilo. Kalau ini kan jalan tanpa beban, meskipun saya naikin kan roda belakang kan terangkat. Beban saya kurang lebih 60 kiloan bosku. Nah, terus selanjutnya ini ada kontrol kecepatan ya bosku ya. Ini ada lampu sama aja, bel, bel, lampu sein nah ini ada hasar nah ini ada fitur R ini buat mundur bosku nah ini buat jalan mundur ini buat jalan mundur nah ini ada Saku kecil buat tempat minum, ada USB charger, tempat buat ngecas handphone. Di sini handphone bisa taruh sini. Nah ini bosku bisa taruh sini. Terus next kita lihat bagasinya bosku ya. nah Bagasinya enggak ada bosku. Soalnya dipakai buat tempat baterai. Nah ini kalau misalkan mau pakai baterai double taruh di sini. ini spion bosku ini spion ini kalau mau pakai baterai double bisa taruh di sini harga baterainya persatunya ini sekitar kurang lebih 7 jutaan nah menariknya itu dia sudah pakai lipolimer bosku keren bosku keren keren keren volta 401 sayangnya memang untuk fasilitas Ganti baterainya, swabnya belum ada untuk di Jawa Timur, bosku ya. Mungkin nanti kedepannya akan menyusul. Jadi sementara ya memang harus pakai charger sendiri. Jadi mau nggak mau, bosku ketika pembelian unit Volta atau terutama wilayah Malang, Volta 4.01, ya bosku bisa include pembelian sama charger, bisa bosku order sendiri ke official Volta di Blibli. Nanti untuk alamatnya bisa ditanyakan langsung saja kalau memang berencana mau cari tahu har apa? harga chargernya nah selanjutnya itu oh ya untuk warna bosku warnanya tersedia varian warna merah dan biru ada warna merah doff dan merah metalik jadi kemarin-kemarin yang tanya mas maunya bersurat maunya bersurat nah ini kan sudah enak sudah ada volta 4 ke 1 pembelian harus on the road Menurut 16 setengah. Ini kemarin ketika barang datang saya coba sebentar buat pengecekan kisi lah bosku kisi quality control buat pengecekan juga tarikannya enak dia nyaman sama kayak naik motor bosku sama kayak naik vario itu. Ini juga luas kemarin kan banyak yang komplain motor listrik nggak enaknya itu antara setir sama kaki ini terlalu mepet gini nah ini enggak ini sudah nyaman enak bisa muat boncengan dua orang atau mungkin sama tiga orang sama adik-adiknya ini juga luas jadi nyaman kalau tanya misalkan untuk nomor rangka nomor rangka di sini nomor mesinnya pakai dinamo nomor yang tertera di dinamo Nah mungkin sekian itu aja bosku ya kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kolom komentar atau mungkin bisa langsung call di WA kalau yang di luar sana ingin order bisa lewat whatsapp atau mungkin bisa langsung ke e-commerce kita Mr nobody e-bike di tokopedia atau shopee nah kalau misalkan mau konsultasi dulu monggo kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan mungkin sekian dulu saya pamit dulu bosku kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa subscribe like share dan komen salam token bosku